atas tembikini diterangno wath kuris marobika atas wini diterangkan ya ayuhan gus zamil kumilaila naboh illah konilah atas wini bakas bentuk ibadah engkang rupi kiamul lain geng eleng eleng ya wini bakas ibadah sing bentuknya kiamul lain gini gue sujud neng waktu dal eleng eleng ya wini bakas ibadah sing bentuknya sujud neng waktu naboh bengi Rasulullah pertama kali dakwah niku diutus Allah kan sujud utaikan kiamulleh. Inggih niku sujud sungkem neng pangeran neng tengah nopo bumi. Inggih ayat disebut tataja fajinu buhum anil madaj yadunarobum khaufam wa ta. Cara puji ene wali songo tombok termasuk melek nopo dan. La wingi kula terangaken. Bentuk ibadah liyane ibadah mahdok, ibadah mahdok ada sholat sujud. Nikupiye wael dilakoni uang fasih, kalau bolak-balik mah. Samben sudah kalau mau, ini memang baik. Tapi wong fasih gimana koni sudah antar WTS, antar gendo, antar lonteh ya sering utang utangan duit ya sering kekekan duit kayak kayak an wong kafir kafir sudah di donatur donatur. Nah sebab itu singi sombedak no solah mbak rasulullah itu masalah ibadah ibadah mah Sebab itu rasulullah ditekak no kumilailah no bo, ilah kalila, awing awingkusmin no bo, kalila. Aneh nah, ini jamaah asing teseng anda ibadah ibadah ibadah kadosodako kadosjakat itu memang baik. Akan kita lakukan sampai mati. Tapi itu satu ibadah, semua enggak 5000000 nih. Sama dengan film-film Cino, antar gangster kok ya opo loyalai 300000 nih, ya betul. Pari besannya sing lanang mati, randane di rumah 3000000 kancah, 300000 nih, sangking sosial, sosial. Antar bajingan, antar preman-preman yang in terminal, 600000 kancah nih, loyalai raka ruan, 50000 gak karu, karuan. Demi konco, wani mati, ya betul tapi kalau kita soleh bener, itu termasuk ciri utama yang soleh hasil Pengiran apa? purun, melek, dalu purun, sujud neng, Allah subhanahu wa ta'ala di waktu itu dah itu satu perilaku sing Wong fasek gak ngarang ngelakoni ya? kalau soleh, saya ngelakoni apa? <laughs> sebab itu surat furqon ketika Allah menyipati Wong wong ngabe, termasuk sifatnya apa? Waladina ya bituna li robbin sujadaw Termasuk wong akeh waladina lan wong akeh ya bituna akan nginep suwengi-sungi sapa mabik, mabit nginep ora sekedar sak atau ora nganti nginep oleh nginep be pengiran sujadaw waqiyah hale sujud lan hale qiyamul karena apa itu tadi ibadah liyane kiamul itu satu bentuk ibadah kados, lomo, zakat kado sosial ucing uong dolim lah ngelaku nih lah yang ngelaku tapi nak kiamul leh buang ibu ngirang uong rasuji lo nak istigosai cek gampang lah kau diundang neng pangdam kodam neng lapangan spz toko gubernur toko cek islah mana bebanan ngiseng lapangan uong didolok uong oke okay. Mungkin Dewa ane, rano seng nyowo, rano seng ngelam, rano seng undang. Mau murni tertarik bekat terpanggilan jiwa neng Allah Subhanahu ta'ala Jadi tataja julu Buhum Anil Madjoji faktor emak yatu narok baum kauvau, mau atau ma. Teka nih krono diudang bupati, gubernur tuh SBY. Teka nih krono yatu narok baum atau ma. Sangking modinen neng Allah, sangking tomaen neng Allah. Alhamdulillah. nu modern. Cara berpikir saya modern, tapi saya itu berusaha nanti saat ini gini, lagi amul, meskipun tak modern, ditakali, nggak boleh usah modern. Kulonmu mesti dia kopi, singkatan namanya, bersama dulu, kulon ada LPG. Badan kulonmu rapati juga, ya tak niatin aku gay kopi, gampang Jadi, dari daripada tahajud rata ilmu ini, gue nggak panggap, malah nggak pangeran. Ada ngopi, saya, ngopi gajah ngopi, beda dahaja. Jadi, jelas kan istihad saya, demi tahajud. Ya karena itu tadi kalau bolak-balik matur energi ini wong soleh sing khas kiamul sampai Imam Syafi'i Imam Ghazali dia ini ngapal lopek dengan Faman tolabel ula sahiral layari nah nggak pengen mulia melek bengi. Fami ya? dan melek bengi sujud ini ben sing dari titenane malaikat neng oro-oro mahsar. Ini bu si mahum filujih min asaris. Cucuk, ora ana ning Quran Simahung fi ujimin asari sedekah mboten nenten. Ngus sak akeh-akeh sedekah sampean nang akeh wong barat. Nggih, mboten. Sampeyan nyumbang tsunami mboten? Ah, mboten. Wong barat nyumbange kok atah ta? Kadah-kadah. Sak akeh-akeh sedekah kaya isa kafir. Napa sedekah kuwe elek, Gus? Yo wong iso ben tapi tetep kalah akeh nang dolim-dolim kowe wani mati demi kanca, ora gawani. Jajal preman-preman terminal. Wani boten? Termina. Kendel di bela ni kanca wong saleh mbek wong dolim. kenapa wong dol. Maka kendel nekat go ngawur mer loro, jelas kan kendel. Iku nunjukno amal-amal sing kaya sedekah zakat urawan dilakoni wong dolim Sebabiku lama pekeh darah nih, mau ibadah, wairu mah doang, cara pekeh? Oh ibadah mah artinya mur, murni satu ibadah, sing kontrai mah, pangeran. pengairan, Kata, sujud, sholat, wiridan, sama loro ibadah, wairu, mah doang, kaya lomo, sodako nah lah ketara ini, gampang ketara nih, kok, sodako, kan sayang, tapi kok darah nih, wairu mah, jajal kus. Kus, sodako lah, wiz, terus, awal songka selingko, rak lomo. Iyalah, nggak fair right? oh, lah. <laughs> jadi oh, besudako apa? Awal kok selingkuh lomot amedit, lomot. Malah ini bener pelapak di sini. Malah ini terjadi wiru, mantu. Awal kok suaranya Kiai dari Kiai murahan gara-gara bupati mensudako. Akhirnya Abdul fatwa keulamaan. Maka sering disudako ibu pak, bupati. Akhir institusi agama ditol. Jadi kalau kamu mau bawa kau lama-lama, berita menang-menangan ya kalau kamu mau kue nak wes duit buruk sering suatu aku seringnya kei, tapi, tapi nak kesusupan setan orang orang itu terus metua tari tari betuh fir awak ni, kue ramai lo aku agak kelemangan, kitorokan fir awak uh, umat, padahal kita di akidah tiap gua minta batin filardi lah, Allah wahin apa, risikonya. Tapi ketika aku sering sodako sering nanggung uripe, terus metu vero ne. Kira-kira tak rumah, coro rata tak rumah, tak kelar ma? Mangan. Berarti akik jasing salai berangkat ke sodako pokok orang sodako. Kau sodako. Mulane jarak ini ibadah gue rukono mahentu. Jikalau nganti sana ini sering sodako, tapi kau lali. Tanya jarak lali. Jurarosin tak kayak isopo terus. Jadi kulo nggak sering kayak dua santri, tapi kulo lali mungkin ini gue, sadar gue secara vekih dari ibadah Wirunopo Mahata, nah akibat yang fatal di selingkuh niku. Ya, gue, eh orang lalang-lalang sesering sudah kau pacaran merdeat itu rapatnya ekstrim, pacaran si larang mau mau bayar, mereka kompensasinya jalur si orang ora-ora, nah pacaran si merdetai, penjalu aneh orang, -orang aneh akeh oleh Neki, tambah jalur aneks ekstrim. Ya, mulanya pentingnya kena Opor Nabi Muhammad pertama dakwah waradikon sudah Tapi kumilailah Nabo, illa kolila disfahu awing musminhu kolila. Wes separuh wangi cek kurang dari pengiranan. Kia mulai separuh udah kurang. Aosid alaihi na isalul waith. Terus warad qur'an Quranan Nabo, tarti. Bonjeni ngadu di Ramadhan malah nih saat itu kudu kono sholat lah tapi kok Jokowi oh no anjuran doi sama anjuran udah digerakan sholat begini kudu nih musolani orang-orang ini, orang ini gelola ibu malah ibadah jadi gue pengaruh pengaruan bodo-bodo giamulal giamulal kok digerak-gerakan terus tujuannya benih musolani ini orang-orang gel gelola ibadah malah guring-guringan rasidomahdo guring no boh orang itu juga apa? ragilem, ayuk ya nyaran. ragilem, ragilem, rawusan. Wah begini, itu sirine kena opot saat ini. Wonton istilah apa? Worth kurismarok. Pikawata betal ilaihi. Tapi lah, di ilaihi cara bahasa Arab ilah maring. Mereka sujud tu jelas maring Allah. Ngeh, sujud tu mesti maring Allah. Dia nak soda kau, soda kau itu rawan undat tu ini wah misalnya gue pertama ngekai ikhlas kedua ikhlas, ikurah gak onopoh, bareng kita aju gue metu nafsuem, utawa buruh kita brengkel gue ketemu Fir'awnem umat Fir'awn, jadi gue ngekai buruh. Pertama gue sebuleh urang lewup apa? Bareng mulai buruh mulai brengkel lah. kono brengkel salah, lu sering disodok aja kok bereng. Tapi akhirnya gue lu salah lu gue terus gue umat Fir'awnem. Pakai gue izin boleh ratau diri, gue buruh-buruh tak ubah, teratur mat, teraklarma malah, kono dosa nih mau berenggal jasa cilek, kue jasa nih merusak lagi agita. Quran, iku masalah sodako barang sing dianggap sepele. sekali salah sidik, ngetikane pangeran la tuti lu sodako tikum bilmanin apa, walada sekali salah sidik, dihapus. Entah. Sebab itu sodakau. gajaran ini dihapus. entek, sebab iku sodako, gajaran sodako paling murah, gampang tandingan nih. Sebabiku nonton kau lalu makrufu wa piroton khairum min sodakoti ya sabuhan abah ada, jadi omongan si ngabe luwe be, ti bang sodako berdi allah, allah ya gue mau piro-piro gak tak rumah, cora tak rumah terano sengru rumah, nah, nih saya ngingis yang ditekir sing yang ditekir di burau, na omongan si hati hati, ku coba nih saya, setan gak sodako gak sodako memang baik, tapi yo gue dokno pengiran titik. Hingga saudara koi kito yukoiyo cerito cerita, -cerita ne bong soleh, hubbihi, miskinaw, wa itu imo nato ala hukpihi miski wa yatimau wa asiro, en nama not imo kumuli wacilahi laanuri tumingkum jaza wala syukur, aku ngeke imangan krono obwoh, aku la tumingkum jaza jazaan. aku yuraka diwales ba'las, yuraka penti matur nugu nuni wala syukur malah nengi, kalau ada jawa sih nganti saya nih kira cocok. Kalau rein kawin, gua anak buah gua kalau ada, mobil kada. Kalau kawin, geng suruhan jodoh pasuruan, pas suruhan, pas suruhan ngebis, gedean. Terus dukung mereka sih bapak bapak terus kawin. Kekeyakinan gua lo, dua gawe karang. Gua lo, pribadi. Nanti tambah ngomong gua. Awal songko sudah kengerem perkara perkawinan buah. Ang kowe lak wong melarat, anggere ono wong ndek gawe, wae ngine ono wong ndek gawe, iki buah bareng. Wes ngono, mbok kowe anak prawan ya kawin nek. Akhire ya kowe sing zaman buah saiki ya kowe duwe gawe. Wong liya buah, mung go makane kange lah. Lah ngono kadang umat setane ngene wae, anggere kancam pra bodol kono ndek gawe ping aku buah terus. Are kula teka acara buah jarak Putrane guru kula kawin pas acara. salam pasan Rawan masalah Masalah sudah kau itu satu ibadah. Sengrawan masa lagi doang. Nak kue ngekai ikhlas, Sekali rai ikhlas rawan udah Nak uang lomba be ronda rawan seling selingkuh. Selingkuh lahir kau uang lomba kau uang medik. Ngerawang. Lagi disaring bacaan ibuang berkalau mah, olahraga gemar lomba be bacaan ibuang ngalai senglaanan ubah ya Mari vet vetna jadi sok polo mau ap K B aturan, natural aturan. Pak sudah kau ap Karuman, engkau sudah kau Nabi Taufaul bala, sudah kau tolak, gak maksudnya sudah kau sengih klas, aja sudah kau contohnya gitu Pak Suruhan, gitu Pak Suruhan, engkau kurang ajar, tapi tak angan juga bener kurang ajar, beneran lo sudah kau itu Taufaul bala, tolak bala, ini nyontoh nana kurang ajar, ini kalau polisi lihat ya, Contohnya sama ngecekal polisi, Mbak Galak, Mbak Sodako hilang Galak. Iya Karpe. Pulau itu tenate, bayang no contohnya ngono. Ini udah contoh abal tapi nyata. Ini contoh ngawur. Tapi apa tuh orang santri kurang ngajar mulai aku terlambat dan didamuk kaya ide itu ya ada santri kurang ngajar nengko salam lembel ini ngarep kalau aku rasa salam lembel ini gurih harus ngadung dia diamuk jadi santri itu kurang ngajar ngerti gak kaya ini ketujuan gampang kaya kaya ini salam lembel ini ngarep <laughs> umumnya salam lembel ada apa yang orang ada apa langsung salam apa lembel untung kaya ini keduhan yurah kamu tenang yuk jadi saudara kamu mau tetap lagi Anak nah sudah rondo nirondo, gue bala. Berku <gumur> pikirannya terus nger ngeras, ngeras dan nah, Terus ini sudah kau isin, tenan aku gampang tuh. Rondo mesti dia makram dia keluarga, libatno juliurus yang makram tuh. Terus baliwato no langsung, mesti niatan merawati bener. <gumur, <gumur, tiap rondo ada keluarga, ada mak Nah, gue lihat ikhlas tenan libatno keluarganya atau makram. Gue lo sering sudah kau rondo, dia nih tak titip no adi, ini, wajib, wajib wong budu sakit ronde tapi budu di sari hati karena mau sari hati jadi selingkuh selingkuh yang kakak ya, naturalnya pelang-pelang sok suci, sok apik, sebelum diledak heheheheh <laughs> mergoh radi ilmoh ilmoh ini yang mana bener cari MC nak ganti ilmoh ini, amaluhu mardudatun latuk balu mergoh kakak amal yang radi ilmoh ini rawat masalah latuk balu jadi sepele, radi tomboh terus jadi selingkuh itu lu ngeri kayak bupati kamen sutar koningji ayi tapi gara-gara sutar kok institusi kekiainan jadi terkontaminah nah si akhirnya fatwanya ragaru karuan masa partai tertentu kok wajib mengukuran hadis si mengukuran nolos di ruangan opkn ruangan opk biru Uj ruangan op tiga cucu koran jadi dalil p tiga pkb pkn koran jep singol koran joko ya koran mengukuran be partai disendi sekoran cujug-cujug dadi backup partai terus entok dalil kon te. Cujug-cujug sawangane dalil ora tertentu terus mengarah ke partai tertentu. Buang kune Salima-lima Quran alim gulung kapal tomplos jos. Paling ya iki wae paling mangayat. Napa ana sering jepat iki-iki partai. Angger dalil ora tak tak kok. Lah jenen apal mirah ayat. yono ana sak jos gendeb. Lah aku nah kalau masalahnya kalau betul terima mawa nuju Quran cukuran kok dari dalil lebar partai par, rasa dalil dalil nah, jorok misalnya kalau PKNU misalnya aku, PKNU, atau PKB atau P ngarah dalil misalnya tak kayak kus kenapa nah, P tiga kenapa orang P P gue aku bermain kata seman kata seman telohe lo no, rasa dalil dalil lah anak no, dalil leh gue jurang anak dalil leh dalil dalil lo be, ra, dalil -dalil, no, selera kok, dalil gue Wah saya gitu goda, goda dalil dalil, tapi kan dalil tipeksok peksok, ujung ujungnya yo ya, ngaji be aku, toriko melo aku partainya orang lanut aku, orang kelanut jadi kan di sisi eh wale perkara perkoroh toriko bah, saya gitu perkoroh partai binten pasal, kok malah gowo-gowo toriko, tigo dalil -dali. dalil, dalil dalil, anu buatan bener misalnya arek partai partai, parte koyo ngomong atas, kates mangan jagung ngono aku pin mangan jagung ya jagung pin mangan kates ngene po ora dalil-dalil lan nek mangan kudu bismillah ngono paham ge gitu? dak ibadah kados politik kados ibadah liyane iku cara fekih darane wong i rumah do, satu ibadah sing awale disebut fekih ibadah sing ora murni mergo nyatane reskan sekali meleset sik res kan tapi nek salat mboten ngarah reskan gue sholat lumpah mau keliru, pualing banter, gak sak, tapi tadi tambah pangeran. Margo Ka'bah bentuk sujud, itu pangeran sempenang, sampai neng hati ku sih, Ta'ala alang neraka nerakaku tak haram, mangan baduk, sing tahu tigo sujud bumi sujud terus si ma'hum fi wujud min asaris, sujud. Angker Quran nyebut gak, Ka'bah itu ke apa? Gilito ivi nawal akivii nawal rukais sejuk kuabe fasilitas yang tiga w pengirang ujung ujungnya tiga sudut. dah kan ya opo orang tiga sudah kau ini wah sudah kau nakal lah nggak sering sudah kau sudah kira kira londeh bek londeh wahape mulai kan janda radhi duit utang utangan apa buatan. nah jadi kira kira utang -uta? utang utang. maling bek maling gak sering utang utangan duit. ya podo kok sampaian santri podo kirine utang utangan. ada satu ibadah sih uang nakal lah nggak ngelako Nah kau ini, ini sampean santri muni lillahi alai kita ten, manjuris, Faham ini ratusa sudah geremeng teman jadi sopo. Fami ini kisirine rahasia nih kena opo Allah ta'ala pertama kali majid nabi nih kiamul lail kena opo kau Allah pertama gantikan kumil lelan apa illa kalila nisfahu awinkus minhu kalila. bahkan wis nisfahu jadi pengiran ceku alih. Nah iso kontak tambah ada sambu yang setengah tengah nanti subuh ya biro-biro? Oh, saat TV kesel nanti jam 11. Nah, sehingga 60 mica nanti jam 12. Kalo ngerasa yang mulai subuh ya biro-biro. Biro-biro, Islam, Islam ngonilu Islam swasta. Rumah Reni, Islam rabbendera. Islam ramu tuh. Keluar niru bapak. Bapak nyemak, setengah bapak. Rianu keluar protes. Bapak, Bapak nanya setengah tisu. Kemudian zaman bajunya nih bahasan mangli nak istighesan nih jam 1000000, keluarin, lu protes. Tapi sekarang itu saya lakukan 10 gede, ngalim nabang ngerti, panjang penting tenan kiamul. Misalnya nih keluar nak kangkang tanggi di setengah sekawan, kemudian bapaknya emang di setengah sekawan inji. Misalnya nih keluar terus aku. Ini sadar Ternyata ibadah kades niku yang bener-bener ciri utama tiang so. Soalnya. Ke ibadah kades kok ternyata uang dolim geng lako tetapi tetap sahih lho, sudah tetap sahih. Tapi tetapi rapapan atas <laughs> paham gak? merga ibadah mahduh mesti watabat tal ilaihin no tapi, ada uh, ilaihi bener-bener menuju Allah oh, apa? bukan kalau terus Rabbul masyriki, tapi Allah itu yang mengirani wajtan walmas libilan, yang mengirani kurun la ilaha, orang yang mengirani kumwajud illahu kecuali Allah Fata khif waqidah Allah wakilan Eh mm. e, mau kulang, serahno, lagu, maring umuruka. lagu maring Allah umuruka, pira -pira urusan siroh. Mm. Terus kan cerita okay? awal nabi dadi nabi kan setiap kali rino berarti ngadepi Abu Jalce, CS dauang ya, nak benginese kiamul lelu ngadepi fakta bener-bener konsultasi yang biawas Allahu, jajal misalnya dahulu sampai Allah ya Allah, ini mau nyawa kulau gak mau titipan, setiap saat kulau ini Niku yang ngadepi Musa apa baca awal pe nyawa mau sakder, La ilaha wa huwa fatakhidhu nawaqi wakila. Pada akhirnya kula namung urip mek jenengan. Wa ma liya a'budul ladzi fatarani wa ilaihi nubu'th. Sing paling kula butono ngrindane jenengan. Ilahi ridho kamat ngupi. Gua konsultasi terus mek pengeran paling penting ngrindane jenengan paling penting mahfira jenengan terus esok krungu tangga wong ku gedeng ku wis ora orang <SILENGALAN> itu hanya berasa menangis orang itu ada pengaruh orang itu pikirannya diri dani, pengirahan orang diri dani salam di, mereka tahu kiam oleh Allah akhirnya dikirimkan dikirimkan dikirimkan dikirimkan Islam swasta yang ya, mereka kurang sering konsultasi oleh Allah kurang sering menganggap Allah paling pen penting jajah lah sampai jauh sering konsultasi oleh Allah pada akhirnya saya namung menggunakan jendengan yang paling penting dia ini jendengan waridah kemat Rasino krungu wong gede, mung nengi biasa-biasa mawon. Ngolane Nabi dikita pikon sabar sawise kiamat. Lah mergo nyabari musuh sawise kiamat lha lu jauh lebih mudah ketimbang sing kiamul kiamat. Lah mlane wasdira lamayakul nuwahjurhum hajran jamila. Kuwi nek wis kiamul, lha otomatis Muhammad kuwi iso sabar ngadepi wong sing macem-macem. tapi macem Nek Nabi gak kiamat lha uring Kang rekannya aku, sana ini wong cowok, anak rah dirumah di wong kang rekannya. Aku kiai rah dihormati, di, kalo mbak kepikiran dihormati di tongkon wong bonggol tenang, mbak tenang ada plus, wong bonggol ngaji nih buper keluar rasa usaha. Gue orang susah plus, gue orang kepikiran. Berarti aku mulang, ulang, kamu ibadah bateri a, nih, dia pengaruh, ibateri mau ulang kali dia pengaruh, ibateri sholat sholat sunat tau apa? Cencilas ibateri rangarantek bentuk eh. Kalo kulo sering kconjak-kconjak kulo Misalnya ibadahnya? sabar. umatnya ibadahnya mulai. mati bubar ibadah, selesai, gampang, kok repot. Lah susah hilang pengaruhnya lagi kiai lagi tahu lulus tahu lulus. sampai kurang ya. Nabis mulang allah buatin mulang di krono Allah sekabit indah sholati wanusuki wa mahyaya wa mahmati dillahi nabuh rabbil alamin tanjain Allah ngutus wa ngalim kan ya mulang tapi krono Allah tidak nah krono golek pengaruh gue terus tak dulu pilkada bareng calon rapodo gelo, ngeledak di jamaah tariqa wakib bareng fatwa partai gak ngantil gelap ngeledak, karena krono Allah kan dia bisa Mumpung mau keluar nanti tanggal 3, kawan-kawan. Kus mumpung mau gembira partai-partai. Partai apa? Ya, partai-partai. Nanti jelas gue lo gede partai. Tapi kayak kalau mau ngan semongkon, nah, ya, kalau mau ngan kates, barang-barang sebeli. Sawangane, kok bateri ganda pilih? Pilih ya. Tapi gue bener bahasa kedua, oh, wow, partai ini pengiran. Ula ika kisbuwah ala ika kisbuwah ibu mulu. Iflehwo, partai ini pengiran musti mana? Ini ikhlas sih musti Gitu. Jadi sampean saya ingin rob bedane kena apa khitop kon sabar wis saose khitop badhe kiyamu. Lah. Ya mergo nyabari tiyang jauh lebih gampang nak sampean uripe wes hanya takluk ge ya Allah Subhanahu wa Saya Sakale sampean gadah musuh, tangga boi bebas keluarga jeneng tiyang mesti gadah musuh. Iku krasa nak mbok rasakno. Tapi nak kowe sangger dalu muni waridho kamatlu ginamung ridani jenengan sing kula Sumpahleng kulo wedeni nggih gedhinge jenengan. Au tu dirido kamin sakhotika bi muafati kamin uku gati gawi kaming kala opsi sanaan apa aleka anta kama asneta taala nafsi. Gusti kula ki lan namung golek rindane jenengan. Sumpahleng kulo wedeni nggih dendune jeneng man paling. Bareng ana setengah itu dikandhani ana no, tangga gedeng Yang glethek enteng ae. No, Tangga-tangga sapa makhluk? Khawatir kah, bro? penting Tapi bukan karena angkuh, Ini memang sangking, tak Allah subhanahu. Bapak, dengan golok, bro. Bapak, boleh. kiai, kiai, sangkatan, bro. susah yang perlu saya pikir itu adalah rindu dari pengirahan orang Qur'an diri dani itu juga para orang Qur'an tidak leleh. pahamillah, soal apa-apa itu kalau ada di gedingi panjang Nabi makanya yuk minubi lewal yamil akhir kalau yukrim apa? jaruh berarti atas nama iman kita diperintah perintah apa-apa Orang atas nama kompensasi sosial, kau terjebak bae teori modern. Nak aku tonggo di api, itu teori menjebak. Akhirnya kau buah Allah. Pulau Balai nih, kau jogeman ke anut teori modern, teori-teori sih -teori menyesatkan. Kau tonggo di api, itu satu teori transaksional. Berarti api embel di api. Nak kita api abe tonggo bacaan perintah Allah. Kau iman iman bila akhir value cream. Kena iman dengan nanggapi tonggo Leak berhubung atas nama iman ketika tonggo yoga ngimbangi nanggapi ke arah kecewa Wong ABM krono Allah Subhanahu Tapi nak krono teori gue enak AB di API Leak barang ABI jebule konor AB Gue rugi ya Gue gak digajar pangeran Rugi Jadi teori-teori ini menjebak teori sing dua pangeran Oke Padahal ciri utama uang Islam itu senggang Gue hukumnya pengi. Wah, itu kemarin coroh hukumnya Allah, uang kau nabe, ketong, tapi cuci wali, kena api di Ya, akhirnya kan transaksi honal, artinya ngapi, emang kepengen di HP, buang neng uang, pensi banget dibuang. Iya kan? Oh, lah, nih, kelas utilat, wah, kelas utilat. Wah, supir alamay, aku lunawah, Wasbilan sabar siro alamah ing atas yakulu perkoroh nang kang ucap sopo akeh eh kufaru makkah tapi kafir kafir mekamin alhamdulillah misangging walingra, anakku faru kufar meka. wah curhum hajuran jamilah langganan kau siro ing kafir mekah hajuran kelangan langganan jamilan yang kang abit, nah, wong kafir mekah zaman Nabi pertama dakwah tentu dianggap wong idan wong kelainan macem-macem, inna kalama jilun, Nabi dianggap eh idan merko umumnya uangnya mbak berhala kok nabi ranya mbak berhala tapi akhirnya nabi gak enteng kabe ngadepiku enteng kabe mergon nabi begitu ngelakoni kiamul lah ini gue ngerti nak robul mas dari gawal mahribi lah ilaha ilah bahwa fatah itu naboh wajila semuajib dipasarin namun abu syifa naboh fata